Nah, ini tanaman cecenet. Banyak banget khasiat dari tanaman ini, salah satunya bisa mengobati paru-paru, dan kita akan membagikan tips cara mengolahkannya. Silahkan disimak videonya sampai habis, ya, guys. Ini buah cecenet yang telah matang Rasa buah yang telah matang manis banget. Untuk mengobati paru-paru, kita di sini mengambil semua ya mulai dari daun akar, batang dan buah ya pokoknya seluruh tanaman cetanet lah ini di akarnya banyak sekali tanah kita cuci dulu ya agar bersih dan tidak ada lagi tanahnya kemudian batang, daun, akar dan seluruhnya kita potong kecil-kecil lalu dicuci di air yang mengalir sampai benar-benar bersih ya dan kemudian direbus air duluan ya sampai mendidih baru kita masukkan uh, cecenetnya. Ini baru kita masukkan daun, akar, batang, dan buah cecena. ini kita tunggu sampai mendidih lagi kira-kira 3 menit ya baru nanti diangkat matikan kompor lalu disaring dan tunggu agak dingin baru diminum minum ramuan ini satu minggu dua kali saja rasanya pahit sekali tetapi khasiatnya luar biasa ya oh iya untuk yang punya riwayat tekanan tensi darah rendah jangan selalu diminum ya karena dapat berakibat jantung berdebar, badan gemetar dan mata berkunang-kunang terima kasih semoga bermanfaat ya